Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu, selamat pagi, salam bahagia Dan sejahtera buat kita semua Seperti biasanya kita cek dulu kawan-kawan Apakah suara saya cukup jelas? Apakah suara saya cukup jelas? Dan apakah tampilan suara cukup jelas? Silahkan dijawab Bapak-Ibu Apakah suara dan gambar saya cukup jelas? Bapak Pak Reva Nur atau Anur Community ini mungkin orangnya namanya beda. Wali Kusalam, Wali Abdullah Batu, Purita, Wali Kusalam, Mas Yofi, Riniawan, Wali Kusalam. Baik kawan-kawan, eh, karena -kawan, ada beberapa orang pakai namanya Pak Reva ini mungkin waktu waktu masuk pakai ininya Pak Reva ya. Kita mulai dengan berdoa Bapak Ibu semoga ini memberi manfaat besar buat kita. Eh, biidallah mari sok ba'atir rasulillah hadini Alhamdulillah Hamdi selesai kawan-kawan hari ini kita akan e, menyampaikan satu materi yang saya kira sangat penting kalau Anda punya anak remaja ya anak-anak maupun remaja yaitu bagaimana menangkal wabah depresi dan kecemasan pada anak dan remaja kenapa depresi kecemasan? nanti saya ceritakan Bapak-Ibu bahwa depresi dan kecemasan ini telah menjadi wabah di dunia ya termasuk di Indonesia beberapa saat yang lalu bapak ibu uh, Juli 2019 tepatnya saya mengikuti sebuah konferensi uh, para psikolog ya uh, International Positive Psychology Association jadi asosiasi para psikolog yang spesialis tentang psikologi kebahagiaan gitu ya. itu kita akan World Congress Kongres dunianya yang ke enam kebetulan di Melbourne nanti tahun 2023 pak itu di di Vancouver, harusnya 2021 tapi karena corona ini di pending ke 2021 nya online 2023 baru di Vancouver uh, Mereka meneliti tentang kebahagiaan apa -apa. tapi ada satu sesi yang menarik ada ratusan sesi, sampai semua ngomongkan hal yang positif kecuali satu sesi ini ini dari seorang profesor di uh, New York University Jonathan Haye, ini sangat terkenal beliau Profesor tentang moral psikologi, psikologi moralitas gitu ya. Dia bilang, walaupun ini positif psikologi Harusnya saya yang positif Tapi tetap saya harus mengingatkan banyak orang Dia bilang gitu Kenapa? Karena angka bunuh diri Di kalangan remaja Itu telah Dalam posisi yang tertinggi Dalam 40 tahun terakhir Itu menurut berita tahun 2015 Dan tahun 2020 Sepertinya tidak ada tanda-tanda penurunan, Bapak Ibu tapi makin makin meningkat. Beliau bilang ini terutama terjadi pada anak perempuan di usia 10-14 tahun. Kenapa kok begitu? Dan kenapa kok uh, bunuh diri? Dan bunuh diri itu adalah puncak dari masalah biasanya yang disebut dengan depresi dan kecemasan. Biasanya orang yang depresi sama cemas itu kalau tidak ditaahkankan, dia akan berakhir dengan bunuh diri. Cuma cuman tiga ini enggak Cuma tiga masalah ini eh, Yang sekarang sedang drastis Masalah yang lain enggak, dari stres enggak. Kemudian gangguan-gangguan psikologis yang lain Tidak ada Cuma eh, bunuh diri Kecemasan dan depresi Itu yang meningkat drastis Dan kabar buruknya itu terjadi Yang paling banyak di kalangan remaja Usia 10-15 tahun Nah ini apa penebabnya Pemenebabnya apa ini Nah, hasil kombinasi dari beberapa penelitian yang lain, nawa-nawa kita simpulkan penyebabnya adalah tujuh, tujuh hantu media sosial. Jadi yang dia temukan oleh Jalan Henry itu, angka itu meningkat drastis sejak tahun 2009. Kenapa 2009? Tidak sebelumnya. Karena tahun 2009 itulah e, anak-anak remaja yang dipegangin HP di, oleh orang tuanya. Dan di HP itu sudah ada media sosial, yang disebut dengan Facebook, dan Facebook pada tahun 2009 itu bikin features yang namanya light and unlight yang ada gambar sebut ini, kawan-kawan terlihat ini sangat berbahaya buat anak-anak, buat remaja kenapa? karena akan mengakibatkan social comparison nah, itu tahun 2009 dimulainya. dan ternyata kawan-kawan tidak ada pada anak-anak dan remaja juga pada orang dewasa Wartawan -warta investigatif di Asal London meneliti di Amerika, dia bilang bahwa 20 persen orang Amerika terjangkit eh, depresi dan kecemasan sehingga harus minum obat penenang. Kalau 20 persen kalau dari 350 juta penduduk Amerika, ya kira 70 juta orang seperti itu. Nah, yang disampaikan di Indonesia angkanya eh, oleh Profesor Sugihardoyo yang beliau adalah Presiden Asosiasi Psikologi Indonesia yang dihiasi, ketua umumnya beliau, dosen saya di dulu, beliau mengatakan 200.000 orang di Indonesia ini berusaha bunuh diri tiap tahun, tiap tahun. Dan seorang ahli psik psikiatri di UI mengatakan 15 persen Indonesia itu gangguan jiwa, 15 itu artinya kalau 20. 20 Guru harus 50 juta lebih bisa kira-kira mungkin 40 juta orang yang sedang uh, mengidap gangguan jiwa. Kalau yang bukan gangguan jiwa tapi sudah mulai stres, sudah mulai daya gitu ya, itu diperkirakan 30 persen, 80 juta. Jadi ini uh, masalah serius apa itu. Dan ini menular ke mana-mana. Penularannya jauh lebih besar dibanding COVID-19. Di Amerika saja ya katanya salah satu yang tertinggi. Yang kena COVID tujuh juta orang, yang kena COVID Indonesia mungkin jadian 300 ribuan, di Amerika tujuh juta orang COVID itu, tapi itu masih dua persen. Sementara tujuh puluh juta orang yang terdepresi, dan depresi bisa bisa fatal karena bisa berakhir dengan bunuh diri. Nah, apa ini penyebabnya? Nah, tadi itu disebutkan tujuh hantu media sosial. Emang ini agak aneh, kawan-kawan ya. Uh, jadi kita ini di media sosial semakin terhubung sepertinya, tapi orang-orang semakin kesepian. Dengan adanya internet seakan-akan kita sudah punya semua hiburan just one click away. Jangan dengan klik satu atau satu jempol jom, satu aja e, kita jual aja. Anda dapat hiburan apa di dunia ini ada. Tapi orang-orang katanya makin makin stres, makin depresi. Ini disebut oleh para ahli dengan human downgrading. Di media sosial itu kalau terkendali bisa menjadi human downgrading. Kita sebagai manusia, manusia kita ini downgrade, jadi terdegradasi. Normalnya kan software kita kita update, tapi uh, di update softwarenya, di grade-nya -grade dinaikkan, dia upgrading, di update alat-alat teknologinya, tapi ternyata manusia jadi downgrade, semakin turun game -nya. kenapa? ada tujuh ya. ada tujuh hantu media sosial apa itu? yang pertama bikin orang kecanduan ya. sekarang ini di Silicon Valley ada ratusan dokter psikologi yang meneliti yang mendesain game-game aplikasi-aplikasi media sosial yang bikin orang makin lama makin kecanduan itu jadi emang disengaja seperti itu semakin anda lama di media sosial semakin mereka dapat banyak dapat uang banyak. Lalu kemudian distraksi ini juga yang membuat kita jadi semakin stres karena kita nggak bertah lama-lama baca buku misalnya. Kita mudah sekali terdistraksi oleh media sosial dan uh, gadgetnya. Enak-enak ngomong sama anak anda tiba-tiba ada WA masuk gitu anda tinggal lihat Anda sedang baca uh, sedang mengerjakan tugas mungkin di laptop tiba-tiba ada dosing di internet. Dan kemudian tiba-tiba sudah lewat satu jam saja ada posisi mungkin ya, melihat YouTube, ya, Instagram dan lain sebagainya Pada lainnya hanya mengintip, ngintip, ngintip apa, website mungkin Tapi kemudian itu jadi Anda tergistrasi sangat lama di situ Nah yang ketiganya yang paling aneh, isolasi Kita semakin dekat secara medsos Semakin bisa menyapa siapapun, Anda bisa mengomentari omongan siapapun Bisa bertegur sahabat dan tertatis panah pun tapi nyatanya kita semakin terisolasi, semakin kesepian karena tidak ada hubungan yang real, nah, semua lewat medsos. Yang keempat polarisasi. Nah ini ini berbahaya polarisasi ini yang bisa bikin orang eh, random ya. semakin semakin tegas yang pro presiden sama yang anti presiden, yang anti trump sama pro eh, donald trump anti-vexit, pro-vaxin, kalau di Indonesia ya, mungkin anti Presiden jokowi dengan pro jokowi uh, anti apa, pro apa, itu semakin lama semakin kencang polarisasi kenapa kaya di medsos itu ada fitur yang namanya uh, apa, algoritmanya itu mengumpulkan Anda dengan orang-orang setipe sama Anda jadi seakan-akan Anda merasa bahwa di dunia ini orang yang Anda itu banyak Padahal karena memang ya media sosial itu membuat Anda berkumpul dengan orang-orang terjenis -orang Disebut dengan ego chamber Effect Jadi ketika Anda ngomong, Anda akan tergebang kemana-mana Pembangunan Anda di oleh banyak orang Ya kenapa? Ya karena kumpulkan orang bisnis. Karena Anda semakin anti dengan yang Anda tidak suka Seperti itu polarisasinya Yang kelima, perbandingan Anda jadi, Anda suka membanding-bandingkan antara diri Anda dan orang di media sosial, mungkin dengan teman SD, teman SMA Anda, kok dia sepertinya keluarganya ideal ya. Sementara saya agak bermasalah. Padahal Anda nggak tahu dia itu kan foto saat mesra Dia nggak akan foto ketika sedang berantem dengan pasangannya. Anda mungkin melihatnya ke anaknya dia kayaknya lucu-lucu, sehat-sehat, bagus-bagus untuk di luar negeri gitu kan. Sementara Anda merasa anak Anda kayaknya bermasalah. Yang Anda nggak tahu adalah dia foto ketika anaknya baik-baik. Ketika Anda sedang terlihat, sedang marah, dan rewel, dia tidak akan butuh itu. Jadi Anda lakukan namanya social comparison, yang tidak fair, yang tidak adil, dan itu akan menyakiti segala sendiri. By the way, my friends, social comparison is the number one predictor of suicide. Sorry, salah satu, salah satu penyebab utama orang bunuh diri. Dia suka melakukan social comparison, membandingkan dirinya dengan orang lain. Akhirnya stres sendiri. Yang keenam, ya, kita sudah tahu semua uh, fake news atau kita bohong Dan terakhir adalah uh, fake image Memberikan image yang menipu ya. ya kita semua tahu lah, kita selalu menampilkan diri kita yang terbaik Ketika foto di Instagram, ketika medsos. Jadi uh, kita bikin image palsu tentang diri kita Dan semua orang melakukan itu Dan semua orang saling menipu sama lain dengan image palsu dari kita masing-masing Nah itu uh, tujuh hantu media sosial Dan tujuh hantu medsos ini kawan-kawan Ini penyebab utama Di level individu Mereka jadi depresi, cemas, dan dengan level ekstrim Bisa berhasil bunuh diri Ada berita seseorang anak SMP Habis dibully di media sosial Terus dia gantung Dan itu uh, banyak Bukan satu, dua, tiga, kali banyak yang kedua, Civil War, perang saudara. Jadi kalau polarisasi, berita bohong ini di, di amplifikasi terus, lama di makelamankan di PTGI, nanti terjadi ujung-ujungnya kata para ahli terjadi Civil War atau perang saudara. Di Amerika itu sudah, udah ya belum belum perang saudara, mereka sudah saling saling benci satu sama lain, saling apa ya, bukan saling menitik lagi, saling benci. Mereka bilang dulu pernikahan antar agama itu di Amerika sangat tabu dibanding pernikahan antar beda partai. Tapi sekarang pernikahan agama antar agama malah lebih lebih dia keberapa dibanding pernikahan antar beda partai. Jadi antara partai Demokrat dengan partai Republik di Amerika itu udah saling jijik sama lain sehingga mereka dah hampir-hampir tidak mungkin menikahkan anaknya dengan beda partai. Padahal itu dulu Dia biasa beda partai. Kenapa ya? Karena ini, karena medsos ini mengamplifikasi, membuat jari semakin gede, polarisasi antar dua udu dan guntabong, menyebar Enggak terkendali. terkenal. Uh, so, kawan-kawan, ini harus hati-hati. Jadi, lima yang pertama, bikin depresi, cemas, dan mudiri. Dua yang terakhir, bisa bikin, gak ya, bukan saudara, kalau kita ini ilustrasinya, misalnya ini ada anak-anak dia posting foto dia Lalu ada banyak orang menurut oh, oh my god so beautiful kamu cantik banget, pose kamu so awesome nah, Tiba-tiba satu aja yang mau ngomong gini, can you make your ears figure Bisa nggak mau bikin beli kamu lebih gede? Dia masih di ambil ternyata aja, aja itu. Ha, ha, ha, gitu, ha Mungkin dia enggak sih aja gitu, tapi itu bisa bikin anak, -anak jadi ini Jadi Ya jadi stres, jadi cemas, jadi depresi. Dan itu orang kalau tidak suka komentar saya nanya aja, ya nggak tahu apa dampaknya itu pada orang yang dikomentari. So kawan-kawan uh, kita harus hati-hati ini. Saya lihat uh, film di so, semi dokumentari di uh, Netflix page sebetulnya sosial dilema. Jadi dilema sosial. Di mana media sosial itu sangat membantu kita, sangat membantu kita tujuan untuk, untuk berhubungan dengan teman-teman lama kita, untuk saling kontak, melepas itu, di situ. Tapi dia juga bisa menjadi senjata makan Tuhan. Maka karena dia didesain untuk bikin kita mengalami tujuh hantu, tapi eh, tujuh hantu medsos tadi itu. Terutama kecanduan. Jadi cara eh, film ini pada para ahli di sini dia bilang sosial media, games, aplikasi, apps itu didesain oleh para ahli psikologi untuk membuat kita kecanduan dengan nah, dia. Kalau anda lihat eh, instagram, bang, bang, bang, anda akan bikin scroll forever, nanti infinity scroll. Anda scroll terus ke bawah juga, habis sampai sampai Anda tiga jam disitu pun tidak akan nggak habis. Dan itu didesain sesuai dengan yang anda inginkan. Di asli-algoritmanya akul itu gambar-gambar Tapi -gambar. di situ ada gambar-gambar yang memang Sesuai selera Anda Karena itu tidak ada habisnya. Anda lihat di Youtube juga begitu Anda lihat di Facebook juga begitu Jadi memang dengan sengaja kebisian buat buat kita jadi kecanduan itu Kenapa? Karena semakin kita lama Nah misalnya screen time kita Semakin kita lama mantengin itu Maka jumlah ikan, iklan Yang bisa masuk ke kita semakin banyak Nanti ya Uang yang masuk buat Facebook, Instagram itu semakin gede. Itu disebut dengan tension ekonomi. Jadi, semakin lama kita memperhatikan itu, semakin gede keuntungan mereka. Ini yang dari Firefox Mozilla, dia bilang, itu membuat perilaku kita sebagai emak manusia jadi terjunjur balik. Jadi, orang yang paling pinter pun nggak bisa mengendalikan diri, kalau udah dikasih uang ngasih kudaan juga anda ngasih psikolog lah dokter psikologi lah misalnya ya mungkin paham ini tapi kalau sudah terkena apa tersentuh saraf ediktifnya dia ya dengan walaupun dengan sadar dia tetap aja diskolin. So, jadi ya hati-hati ya, lah. Kemudian dalam hal, -hal virus ya bilang berita bohong itu berjalan enam kali lebih cepat dibanding berita Benar. Jadi berita kalau yang yang bener itu enggak menarik, enggak akan viral. tapi kalau berita bohong, itu biasanya sebagai emosional menyentuh emosi kita yang paling dalam, entah itu kemarahan, terharu, atau lucu, atau apapun. Dan, dan walaupun itu bohong, tapi karena Anda suka, Anda cenderung saya, 6 kali lipat lebih cepat bergeraknya di media sosial. Ya bilangnya, dan terus terakhir sudah sepertinya bohong, itu seperti bakat yang jadi beratnya nampai lipat dari anak ini Terus hal yang lain dari Youtube Dia bilang Ini meningkatkan polarisasi di masyarakat Sudah jelas ini Dan itu dengan sengaja yang dipakai oleh para politisi Kalau di Amerika itu Dizentral memang dengan sengaja polarisasi. Dia bikin isu Macam-macam yang memang untuk membuat Masyarakat itu jadi emosi Terbelah sehingga memiliki dia intinya kata Tristan Harris ini dia bilang and this is a checkmate on humanity dan ini seperti skak mati jadi ada kalau main catur itu checkmate jadi skak mati untuk kemanusiaan kalau kita tidak kendalikan ini makanya Tristan uh, ini kawan-kawan uh, dia dulu di Google salah satu yang ikut mendesain orang supaya kecanduan Google itu, dia lulusan Stanford, S1 sampai S2, teman Tapi kemudian karena rasa moralitas dia tersentuh gitu, dia keluar dari Google dan nanti ada sendiri organisasi namanya uh, Center for Human Technology. So itu yang saya ingin sampaikan di awal kenapa kok anak-anak kita atau bahkan kita orang dewasa ini jadi mudah cemas, kesepian, mudah marah sama kelompok lain, mudah eh, depresi karena karena media sosial banyak dan terakhir kemarin saat saya konferensi di Melbourne itu seorang tokoh positif psikologi, bahkan bapak pendiri ilmu positif psikologi, mantan presiden asosiasi psikologi Amerika, Martin Seligman, mengatakan bahwa semua bidang kehidupan umat manusia ini sekarang dalam posisi sangat maju. Misalnya, angka kematian bayi turun drastis. Jumlah orang mati karena perang, turun drastis. Jumlah orang mati karena penyakit, turun drastis, walaupun ada kudang ini masih, masih jauh lebih rendah dibanding puluhan tahun yang lalu. Teknologi yang memudahkan manusia naik drastis, kesejahteraan masyarakat naik drastis. Jadi semua indikator-indikator kebaikan yang membuat kita semua ini jadi semak, apa jadi hidup lebih baik itu naik semua kecuali satu, bilang, yaitu mental health kesehatan mental masyarakat semakin merosot. Jadi dia bilang ini memang Antarkordesia, ironis Ironisnya abad 21 itu Begini begini, bilang Dunia semakin baik Dalam arti kemudahan Kesehatan Kesejahteraan Tapi nyatanya orang-orang semakin stres, semakin depresi Semakin kesepian Semakin banyak diri. Karena itu, kalau ada satu prioritas yang paling penting Untuk kita lakukan bersama Adalah untuk menjaga Kesehatan mental masyarakat untuk terutama pada anak-anak remaja kita saya ngomong begini bapak, bapak, bapak, e, bukan untuk lakuk-lakuk tapi karena itu fakta sekarang sudah menjadi fakta dan itu telah menjangkiti anak-anak kita itu masalahnya dulu orang stres itu umur 35 anaknya udah 2 kemudian pekerjaan berat, stres dan sekarang ini umur 10 tahun bapak, mulai stres depresi. Itu yang dimikirnya apa, coba? Mikirkan itu permakanan bajuannya, mikirkan ngasih nafkah buat juga enggak, udah depresi kemudian. <tuh> Karena itu kita harus do Terus apa ini yang harus kita lakukan sebagai orang tua? sebagai orang tua, Bapak Ibu, ini saran saya untuk menangkal wabah global kebiasi, kecemasan ini, bahkan kundil ini para ahli menyarankan tiga hal jadi tiga hal yang mereka sarankan, yang pertama yang pertama adalah jalin hubungan jadi yang bikin orang Depresi dan cemas itu pada Johan Hari wartawan investigasi itu karena mereka lost connection karena mereka putus hubungan putus hubungan terutama dengan orang-orang di sekitarnya karena itu obatnya kata dia adalah dengan mencari hubungan yang kuat dan menyenangkan dengan anak-anak kita dia cerita di London Timur itu saya pernah tinggal di sana LBS itu daerah daerah lantai yang untuk orang-orang miskinnya gitu lah ya. Itu banyak orang datang ke sana ke seorang dokter yang kebanyakan masalahnya adalah depresi dan cemasan. Dokternya sih saling bosan ngasih obat penenang. Sampai akhirnya orang-orang ini gak dikasih resep obat lagi, tapi dokternya itu punya taman di belakang rumahnya. Dia minta orang-orang tadi itu pada hari tertentu setiap minggu menanam di kebun deket rumahnya. Jadi mereka biasa kumpul bareng kelompok orang depresi ini untuk menanam, menanam bareng. Seminggu sekali datang ke tempat dokternya Mereka biasa seminggu sekali datang untuk minta obat. nah Sekarang seminggu sekali datang, tidak dikasih obat tapi dikasih tanam e, berkebun dan ngobrol-ngobrol di belakang. Sambil kemudian tertawa-tawa situ. dan hasilnya kawan-kawan. Mereka ada depresi lagi mereka tidak minta obat lagi artinya apa dia bilang kalau kita bisa menjalin hubungan yang kuat menyenangkan antara kita itu bisa menjadi penangka paling penting untuk mengatasi kecemasan dan depresi dia sampai keliling ke mewawancarai 200 pakar ahli dan orang-orang Survival yang pernah depresi dan bisa sembuh di 30 negara Dia menghabiskan uh, terbang itu naik like, pesawat total 40 ribu kilometer eh, 40 ribu miles Berarti kira-kira 60.000 ribu Selama 3 tahun Dan dia menemukan akar penyebab utama ini Orang depresi dan cemas ini Karena mereka lost connection Karena itu obatnya adalah mencair hubungan yang kuat dan menyenangkan dengan anak kita. Di penelitian yang lain ini agak belajar sedikit, bapak Ibu, tapi saya sampaikan penting. Seorang profesor yang saya belajar langsung sama beliau, namanya Profesor John Goodman mengkaji di pasangan selama 33 tahun pasangan suami istri di laboratorium cinta, Love map dia di Love Lab, dia di University of Washington, Seattle, dan dia menemukan satu hal yang aneh. Tiga ribu pasangan ini yang saya selama tiga tahun ini, saya menemukan ada di antara mereka yang seperti ketiganya baik-baik saja sepanjang tahun, bahkan mereka di, eh, dikenal sebagai tokoh masyarakat. Tapi entah bagaimana, di usia pernikahan yang ke-16 sampai ke 22 tahun, tiba-tiba mereka bercerai. Saya heran, kenapa orang-orang ini, um, selama ini sepertinya baik-baik saja. Orang melihat luar lihat sepertinya mereka hubungannya oke-oke okay -okay saja. Mereka sering tidak datang berdua saat ada acara-acara pertemuan sosial. Tapi kenapa tiba-tiba mereka bercerai dari tahun 2016 sampai tahun 2022 pernikahan mereka? Setelah dihati-hati, Bapak-Ibu ternyata pada Profesor John penyebab utamanya adalah emosional disconnection terputusnya hubungan emosi yang telah semangat dengan istri sejak lama, jauh hari sebelum 16 tahun itu. Nah, lihat, mirip dengan ini. Ini penelitian yang beda jauh, tapi kesimpulannya sama. Bahwa ternyata, putusnya hubungan itu, hubungan, makanya di, di Islam dikatakan, silaturahmi itu memperpanjang umur, memperbanyakan segi rupanya ditemukan oleh para peneliti budi, budi sekarang ini kalau silaturahmi itu vital, sangat penting untuk menjaga ikatan sosial bahkan menjaga kesehatan mental kita supaya tidak sakit jiwa bahkan kesehatan pernikahan kita supaya tidak sampai cerai jadi jangan sampai ada emotional disconnection di antara suami istri yang kalau itu nombor-nombor terus di ya 16 tahun nggak tidak buat lagi mereka bisa Kenapa kok nunggu 16 tahun? Ya karena biasanya sebelum 16 tahun itu mereka masih nunggu anak-anak besar gitu. Mereka mau bisa itu masih nggak enak, Kenapa anak masih kecil. Terus masih susah tahan rasa, rasa kesepiannya itu. Begitu udah usia 16 tahun, dan anak-anak cukup besar, lalu udah tahan lagi e, kesepiannya itu, akhirnya mereka bisa cerai. So Bapak ibu? Kalau ada satu hal yang paling penting untuk menjaga supaya anak, -anak Anda tidak cemas spesial paling putih, mulai saat ini, tidak usah nunggu anaknya bermasalah, jalin hubungan yang kuat dan menyenangkan dengan anak-anak kita. Anda tidak harus terus-menerus ngasih nasihat mereka, Anda tidak harus terus menjadi orang yang sempurna di mata mereka. Anda cukup jalin hubungan, sering ngobrol-ngobrol, sering pergi berdua, main-main, sering pergi satu keluarga nanti kami itu daubat yang paling penting untuk menghindari anak yang cemas, kemulia, dan depresi. Nah sekarang kita lihat yang nomor dua. Yang nomor dua adalah jangan terlalu memproteksi anak Anda. Lu memang kenapa? Semakin Anda proteksi anak Anda, Anda akan bikin anak anak semakin rapuh. Tidak lagi menjadi kebal dengan masalah-masalah kehidupan. -masalah itu ada ada gambarnya anak dibungkus sama bubble wrap mungkin saya takutnya orang tua anaknya nanti oh, jatuh eh, berdarah atau mungkin bengkol gitu kan dibungkus bubble wrap itu anak. ada ada misalnya helikopter parent helikopter parent itu anaknya butuh apa aja butuh dikit aja orang tuanya udah sengaja naik helikopter ngasih apa yang dibutuhkan bahkan nangis bawain tisu apa eh, haus kasih air itu jadi orang tuanya sebahagia itu pilihnya selalu di dekat anaknya, selalu mengolong anaknya supaya anaknya gak pernah merasa sakit hati, gak pernah jatuh, gak pernah mengalami hal negatif adalah hidup. karena orang-orang yang ingin anaknya itu bahagia terus, enak terus tapi ternyata kalau mau, itu bahaya kalau Profesor Jonathan Bik yang meneliti ini kalau Anda seperti itu, Anda akan membesarkan anak-anak yang fragile, yang rapuh dia kali contoh di zaman dulu, taman bermain tidak begini, jadi sangat tinggi. Anak-anak bisa main-main di ini. Nah, tapi kata beliau ini ya jangan kayak begini. Kalau ini sih memang terlalu berbahaya, kan? Ya? Karena kalau satu, bisa, itu bisa tanda bisa mati. Nah, tapi beliau juga menanyakan, tapi ya jangan kayak begini. Karena kalau tahun bermainnya kayak begini, ini tidak ada risiko sama sekali. Terlalu nyaman, terlalu aman, sehingga anak-anak bahasa Indonesia ini tetap Bawahnya pun ini dikasih semacam apa eh, Yang empuk supaya anaknya kalau jatuh itu enggak bisa, bisa sakit lah, ini, ini, ini. Dia bilang ini malah bikin anak kita jadi nggak teruji jadi, jadi serba terlalu nyaman dan aman Tanpa resiko sama sekali Bahasa beliau mestinya yang kayak gini Just right Enggak terlalu tinggi tapi juga enggak terlalu aman Kenapa? Supaya ada resikonya Anak-anak-anak itu butuh resiko bahwa resiko yang secukupnya ya, yang sedikit aja resiko terlepasnya tapi sedikit. Artinya apa? Kalau jatuh ya dia akan tergela, dia akan kejol. Tapi gak sampai patah tulang, Gak sampai mati. Supaya apa? Supaya dia semakin kuat motoriknya, kewaspadaannya itu semakin kuat. Kesimpulan beliau, kita harus bikin anak kita anti kejol apa itu anti Jadi gini abah, ya, kalau saya punya gelas ini, kemudian saya banting, pecah ya, pecah ya, pecah ya. Kenapa? Ya karena dia fragile. Pecah. Ini mungkin lebih gak pecah, banting, tidak fragile, tapi kalau berwarni tiga kali paling juga pecahnya dari plastik. Ini pasti uh, Fragile. Tapi saya punya misalnya pensil Ini nggak usah banting, pecah gak? nggak? Atau mungkin kalau benar kurang kuat Saya punya besi, misalnya Tidak besi, tangan baja gitu Saya banting, pecah nggak? Nggak Apakah itu anti-fragile karena dia kokoh? Bukan Kenapa kalau sekedar dibanting nggak pecah? Itu bukan anti-fragile Tapi resilience Ya cukup kuat anti Kalau anti-fragile, kalau misalnya itu Dibanting tambah kuat Bukan hanya enggak patah, enggak pecah tapi tambah kuat Lu, emang ada di dunia ini Sesuatu yang kalau kita banting tambah kuat Bahkan ada pakai besi, baca pun ada banting Ya dia enggak patah tapi dia enggak tambah kuat ya dia tetap aja seperti itu nah, Terus apa Sesuatu apa di dunia ini Yang, yang itu anti-regional dibanting tambah kuat Ternyata itu adalah manusia manusia itu anti gel misalnya apa? kekebalan tubuh kita sistem, imun sistem kita itu semakin diekspos sama virus, bakteri, dia akan semakin kuat makanya kalau orang udah pernah kena misalnya kadang virus corona dia sembuh dia akan kebal dengan virus berikutnya bahkan cara kerja vaksin itu adalah kita dibikin terkena virus itu tapi dalam manusia yang dilemahkan supaya kekebalan tubuh kita itu sudah belajar mengatasi virus itu. Sehingga ketika virus datang, kita sudah enggak sakit lagi. Jadi our immune system is antifreeze. Jadi semakin dipapar sama itu semakin, makanya penting anak-anak itu kadang-kadang main, main, di lumpur, basah hujan-hujanan, kena terik matahari. Ya, mungkin suatu hari dia akan panas badannya, tapi secara akan tambah kuat naik sepeda, ontel di kebun di atau di jalan, jatuh, kakinya berdarah enggak apa, tapi dia akan semakin kuat. Tulang kita juga begitu, tulang itu kalau Anda latihan keban sama otot ya, itu semakin Anda berat bebannya nanti Anda akan besoknya sakit semua ototnya. Tapi setelah tiga kemudian, dia akan membuat otot yang lebih kuat dan bisa mengangkat beban yang lebih besar. Ibu-ibu kalau misalnya dia sukanya eh, ya melatih otot-ototnya tulangnya lah ya dikasih beban nanti dia akan terhidar dari osteoporosis. Makanya saya punya dosen dulu udah ya udah, udah sepuluh tapi beliau sukanya pakai tas ransel kan sebenarnya trauma terus ya karena dosen usia 50 puluh enam tahun tapi kalau ngajar pakai tas ransel kenapa ada beliau Supaya tulang saya ini tidak kropos Jadi kasih beban supaya dia tidak kropos e, Paman saya yang psikiater bilang Dulu Profesor beliau, Profesor psikiatri itu Dulu saya 80 tahun masih termobil sendiri Padahal dia punya sopir. Paman saya sekarang sudah 76-80 Itu masih termobil sendiri Padahal bisa saya masukin. Kenapa? Beliau bilang supaya otak saya tidak melemah karena kalau tidak kita pakai, dia akan melemah, namanya atrofi. Jadi harus, harus aktifkan terus otak kita ini dengan jeter mobil, dengan baca buku, dengan terus terang, terus aktif. Gak mau pensiun kalau jamu 80 tahun apa itu. Masih nanti kemana-mana. Jadi ketua yayasan di beberapa tempat, getir mobil sendiri, beliau seorang psikiater, dulu direkturnya pengdirinya rumah sakit Islam Surabaya. Nah. Karena berusaha sendiri tetap dia tahu, kalau ini enggak dipakai, dia akan makin makin lemah. Nah, anak-anak juga begitu. Semakin Anda terlalu melindunginya, semakin dia lemah. Anda harus bikin dia anti-fedya. Biarkan dia kadang-kadang jatuh, peset berdarah, apa-apa. Biarkan dia kadang-kadang harus apa eh, eh, Berangkat sendiri, mungkin ke sekolah, Asal tidak terlalu berbahaya, Bapak Ibu. Ijinkan dia, gak apa-apa Dia akan kadang patah hati Bukan remaja anda Naksir sama seorang, gak ditolak Kemudian dia sakit, patah hati Dia akan, gak apa-apa Dia nyoba sesuatu, kemudian gagal Perlu itu, jangan diri peluji, jangan, jangan, kalau saya berlomba itu, nanti kamu Trauma gagal Jangan, biarkan dia Setelah melalui gagal. Biarkan dia, nyoba bisnis satu nyoba apapun Yang itu, membuat dia Sering gagal supaya dia makin lama makin kebal dengan masalah-masalah uh, di depan. Jadi, misalnya perbedaan hate adalah anda bikin anak anda di bejal. Lalu dia beliau bilang bahwa dulu di zaman Yunani uh, bahkan Yunani kuno itu bahkan udah tahu tentang anti bejal Misalnya ada namanya uh, Demosthenes Demosthenes ini seorang pidato Yang sebelumnya Lidahnya itu cadel, Jadi lidahnya itu suka gemeter gitu Kalau dia lagi ngomong sehingga Ngomongnya nggak jelas Akhirnya dia latihannya gimana? Dia latihannya dia Ngomong keritil Sambil latihan ngomong Dia latihan ngomong sambil ada keritil di mulutnya Itu apa? Untuk latihan lidah dia semakin Mudah digunakan untuk ngomong Walaupun sedang ada kripil. Lalu juga Pemain-pemain olimpiade e, Sprinter Yang lomba lari di olimpiade itu Mereka kalau sejak di olimpiade Mereka latihannya di tempat yang tinggi Di tempat dar daratan tinggi Yang oksigennya itu tipis Kenapa? Untuk melatih paru-parunya Tetap bisa lari kencang dalam kondisi oksigen tipis Supaya nanti Ketika di tempat Olimpiade oksigennya banyak parut-parutnya bisa terjalin dan terus dan seterusnya jadi eh, penting sekali anda latih anak-anak anda untuk anti kerja. dan terakhir misalnya profesor Jonathan ini juga yang ketiga bantu anak-anak anda melatih social skill bukan media social skill Bukan lewat Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, bukan itu. Social yang real, yang ketemu orang langsung. Dan jauhkan mereka dari media sosial sampai usia 16 tahun. Karena sangat rentang Bapak-Ibu. Itu tiga hal, kawan-kawan, yang bisa menangkal kecemasan, kerasi, bahkan bunuh diri yang sekarang sedang mewabah di kalangan remaja di seluruh dunia. Bahkan juga orang-orang mengalami itu Apa? Yang pertama Kita harus sering selalu rohim Menjaga kondisi sosial Terus connection, kalau itu dengan anak, anak Ya ada jaga hubungan dengan anak-anak yang dekat dan menyenangkan Yang kedua Kita harus latih anak, anak kita Supaya anti-fragile Supaya tidak mudah patah hati Tidak mudah patah semangat Tidak mudah sakit Harus dipapar dia dengan hal-hal yang kadang-kadang menyakitkan hati kadang-kadang bikin dia mungkin berdarah sedikit, kadang-kadang harus dikasih vaksin supaya imun sistem dia semakin kuat dan terakhir harus dilatih sosial skill yang heal dan jauhkan dari media sosial minimal sampai usia 15 tahun. Nah itu bapak ibu yang bisa anda lakukan untuk anak, -anak anda. Lalu anda mungkin bertanya, Mas Faiz, apakah itu saja? Adalah tinggal yang kita, kita lakukan. Ada banyak sebenarnya Apa yang kita nah, <tuh> sampaikan sekarang Yaitu Orang tua sangat saya sangkan Harus menjadi praktisi Happy parent. Jadi Tiga tadi itu lumayan Tapi belum cukup sebenarnya Anda harus belajar lebih dalam Untuk menjadi happy parent Atau orang tua berbahagia dan Membahagiakan anaknya Happy parent. Mengapa sih ini penting? Barusan tadi saya sampaikan karena tantangan zamannya sekarang jauh lebih berat Dibanding zaman dulu Tadi sudah saya sampaikan tantangan zamannya ya Zaman dulu itu eh, Bapak-Ibu disebut Tantangan atau anak nakal itu paling ya apa eh, Cui-gang di ke kelas Gangguin temannya di kelas Enggak mau antri Running Indo House lari-lari di apa, di aula melanggar aturan pakaian misalnya baju dikeluarkan dari rok atau dari dari sana kemudian littering, klo sampah sembarangan itu kalau zaman dulu katakan zaman gini sebut anak nakal cuma gitu aja tapi kalau zaman sekarang yang Ibu, yang disebut anak nakal itu bukan yang ini kalau yang ini dia biasa semua anak kayak begitu baju dikeluarkan dari tidak tidak buat pemain karat nggak nggak ngakau lari-lari habis normal. Justru anak sekarang ini beda levelnya. Apa? Cari pohon alkohol, pakai narkoba, ngerampok, menghamili temannya yang SD yang SMP, soal tawuran, memperkosa, bahkan bunuh diri. Jadi abah ibu kenapa kalau kita belum jadi happy parent karena tantangannya jauh lebih besar daripada yang jangka dulu dan sekedar tahu, sekarang ini hampir separuh rumah tangga di Amerika paling tidak, itu tidak ada ayahnya ayahnya mungkin masih hidup, masih tinggal bersama enggak cerai, tapi dia tidak hadir secara emosi untuk anak-anaknya jadi disahkan sepuluhnya ke ibu karena enggak, uh, uh, suaminya enggak ikut mau terlibat hampir separuh, dan tren kayak gini ya bu, Ibu, itu sedang dunia menulari Negara-negara berkembang juga sebenarnya Padahal kalau di rumah itu nggak ada Ayah yang terlibat aktif Itu menjadi Anak-anak yang, yang remaja yang buruh diri Itu dan nggak ada ayahnya Ayahnya enggak di rumah Remaja-remaja yang jadi gelandangan Yang lari dari rumah Minggah 90% karena enggak ada figur ada dan anak-anak SMA yang drop-out yang DO enggak lulus-lulus SMA 71% karena nggak ada alatnya artinya ini sangat, sangat serius masalah ini saya, kira, saya kemarin ngobrol dengan Bu Elie beliau bilang eh, bahwa sekarang ini ada banyak ibu-ibu minta cerai ke suaminya karena suaminya karena kecantol orang lain Dan orang orang lain itu Bukan bukan perempuan, tapi laki-laki <laughs> Jadi ibu-ibu e, Minta cerai, ini dia punya datanya nih. Di Bogor, ada 3500 3500 ibu-ibu minta cerai Karena suaminya selingkuh sama laki-laki lain Jadi selingkuhnya sama laki-laki lain -laki, Alias G So Ini datanya semakin lama Semakin semakin apa, memang semakin menakutkan dan berlimpahnya orang, Bapak Ibu. Dan sebagai kesimpulan, nothing is more responsible for the pain and suffering in the world than the problem of families. Tidak ada yang lebih bertanggung jawab atas penderitaan dan kesusahan di dunia ini melebihi rusaknya keluarga. itu keluarga itu rusak, dunia ini. Itu sebabnya, nah, Bapak Ibu, saya pikir saya harus inisiatif Untuk mengajak kawan-kawan sekalian Ini harus kita seriusi Ini harus kita seriusi, Bapak Ibu enggak. Jangan saya gitu berfraining Karena saya sendiri mengalami sekitar, sekitar saya tidak melalui kan. Mengalami yang begitu Yang kedua, alasannya apa? Selain tantangannya sangat berat Yang kedua, alasan personal Karena kebahagiaan kita atau penderitaan kita yang paling dalam dan kebahagiaan paling tinggi itu selalu datang dari rumah, dari keluarga kalau dari pekerjaan paling kalau Anda tidak kuat Anda bisa keluar ke kantor, ganti bos, pindah pekerjaan kalau yang bermasalah anak Anda, dan pernah merubah atau apapun masalah Anda, Anda tidak bisa lari, Anda tidak bisa keluar, tidak bisa kandian. Kalau Anda bilang kita ganti pasangan, hidup pun tahu sangat berat biasanya. Penderitaannya sangat besar terutama untuk anak, anak Jadi kita perlu belajar ini, happy parenting, kenapa? Ya supaya rumah tangga kita jadi surga, bukan jadi neraka Karena ini sumber kebahagia yang kita tertinggi kalau bagus Atau kalau jelek, sumber penderitaan yang paling dalam Dan hidup itu mau dari apa kalau bahagia? Terakhir, alasan ketiga yaitu alasan antar generasi. Kenapa ingin kita seriusi untuk belajar beranting? Karena when you raise your children, you raise your grandchildren. Karena ketika anda sedang mendidik, membesarkan atau ya mendidik anak anda, sebenarnya anda tanpa sengaja telah mendidik cucu dan cicit anda juga. Kalau bisa begitu, Pak, iya, karena cara Anda membesarkan anak Anda, pendidikan anak Anda, cenderung 90% ditiru atau menimbulkan trauma buat anak Anda, sehingga itu nanti akan diturunkan ke cucu Anda. Makanya banyak kakek nenek yang sedih, yang menyesal melihat cucunya, diperlakukan tidak baik oleh anaknya. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa? Karena dulu yang begitu adalah saya, pada anak ini. Dan sekarang anak dia itu, sudah gede, punya anak sendiri, anaknya dia juga begitu kan, alias cucunya juga begitu kan. Nah, dia dulu mungkin suka mukul anaknya, sekarang anaknya pun ketika maka nah cucunya dia suka mukul. Nah, dia mau, mau pelan, berat. Kenapa? Karena dulu saja melakukan hal yang sama. Dan trauma trauma gini ya, bapak, itu diwariskan antar generasi. Makanya hati-hati ini bisa menjadi amal jariah atau dosa jariah yang diturunkan turun-temurun juga cucu cicit kita. Artinya kalau Anda belajar happy parenting, sebenarnya Anda juga belajar happy great parenting. Anda juga sedang belajar untuk membahagiakan cucu Anda juga, Bapak Ibu. So, Bapak Ibu, ini menurut saya sangat penting mengapa kok ingin kita lakukan. Terus, Anda tanya, sebagai apa Pak, cara saya menjadi praktisi happy parenting, supaya saya benar-benar bisa jadi parent yang happy, dan juga anak saya sudah happy. Jadi saya sebagai karen happy, anak saya juga happy. Bagaimana caranya, Pak? Nah, ini kawan-kawan, saya sedang bikin program baru yang bisa jadi yang pertama kali di Indonesia mungkin, yaitu Certified Happy Parenting Practitioner. Menjadi praktisi happy parenting yang tersertifikasi. Nah, sebelum saya ke sana, ada beberapa pertanyaan, jangan-jangan dulu, apa ya, Bu? Buisi koma, ya. Bapak -bapak, is, alang -alang, baiknya kalau pemahaman akan pentingnya ilmu-ilmu penting seperti ini, kedua pihak suami, juga istri. Seberapa manfaat efektivitas, bila cuma satu pihak saja, dari bisa suami saja. Bapak-Ibu mengidealnya suami-istri yang paham ini, yang belajar ini. Nah, Karena butuh dua belah pihak untuk membuat anak ditelai. Anda dulu enggak bisa melahirkan anak, anak Anda kecuali bekerja sama dua pihak. Suami punya punya kontribusi benihnya ditanam di benih istrinya jadi anak. Nah, kenapa begitu lahir kok tiba-tiba anaknya muncul ke istri? Menurut saya enggak fair. Walaupun suami kerja, suami kerja, kau dapat semua lah. Saya sebagai suami juga sebagai ayah sudah kerja. Tapi tauzat dari anak itu nggak bisa daripada istri saja. Makanya ada istilah yang namanya mandarin sama fathering Bagaimana ya, jadi ibu yang baik jadi ayah yang baik. Tapi saya sebutkan kalau ayahnya nggak terlibat resikonya sangat besar buat anak. Bapak -bapak. Jadi kalau memang kita bilang idealnya iya, idealnya harus suami istri bersama dua-duanya. Satu Cuman kalau ternyata salah satu pihak yang nggak mau, ya minimal salah satu. Dalam kaitau susu itu dikatakan jika tidak bisa didapat semuanya jangan ditinggal semuanya. Jika suami istri tidak mau dua-duanya ikut, yang lima salah satunya yang ikut itu sudah juga sudah sangat lumayan daripada tidak ikut dua-duanya. Nah itu marah tuh. <gif> Jadi Jadi idealnya suami istri ikut dua-duanya Tapi kalau tidak bisa yang lima salah satunya. Bila mat, bagaimana bila kesan dan belajar, berusaha, latihan, dan menerapkan ilmu ini Pada saat anak-anak sudah besar, sudah dewasa, bahkan sudah terlambat, ya Pak, Sangat besar bukan faatnya Kalau misalkan anak-anak ya, itu punya anak-anak yang enggak gede, ya bahkan enggak menikah Buat apa bahasa bahasa ini? Loh, ya buat Anda ajarkan pada anak-anak Anda dalam memperlawan tujuan Anda dan kadang-kadang nggak usah anda ajaripun begitu anda berubah cara melakukan mereka sebagai anak anda yang dewasa. Nanti itu akan menginspirasi anak-anak anda yang dewasa itu dalam melakukan cucu anda. Jadi bukti bahwa memang alangkah baiknya dipelajari ketika masih keluarga muda bahkan sebelum menikah. Tapi juga kadang-kadang terlambat kalau anak-anaknya sudah sudah dewasa. Anak-anak bisa jadi mengajari anak anda cara melakukan tujuh yang baik. Walaupun enggak bisa ngajari. Cara anda memperlakukan anak-anak yang dewasa itu, kecil-kecil di sini, itu sudah akan menginspirasi mereka, akan mereka contoh untuk bagaimana mereka melakukan tujuan anda. Itu ya bu. Bagaimana kalau saya single, pak belum menikah? Kalau dibagus lagi, artinya anda sudah belajar sebelum sebelum menikah. Saya belajar ini nggak mau ngomong-ngomong, anda jangan heran ya sejak SMP saya belajar masalah parenting sejak SMP umur 14 tahun saya baru balik. jadi nggak belajar jauh hari sebelum saya menikah sehingga umur 27 Pak, jika terlambat mengetahui mendapatkan ilmu luar biasa hebat dan kemanfaat ini bagaimana terbaik di depannya jika ada kesan-kesan waktu pada anak-anak masa lalu E, begini Bu, jadi tidak ada terlambat, tidak ada keterlambat. Karena terlambat untuk jadi orang baik, ya. Pak <tuh>, Sarwito saya Sarwito bareng pesannya dulu bisa nggak tobat sekarang? ya sangat bisa. Ya walaupun jalannya baik, alamnya jadi baik ketika masih macet dulu. Tapi Bu, ini kita akan daripada tidak sama sekali. Jadi nggak masalah, nggak masalah, sangat masalah. Nanti terlambat daripada tidak sama sekali. Bagaimana cara mengatasi anak tantrum mendidik anak berbakti pada orang tua? Itu bu, e, bu Dewi yang akan kita pelas hari selama semenjak nanti Ini sangat gibil pertanyaannya e, Kita selalu nanti di acara e, apa namanya, Certified Happy Parenting Partitioner Karena ini pasti ada banyak pertanyaan ya, ini Bagaimana mendidik anak berbakti terus karena secara tantrum? Nah ini e, kita bahas nanti ya Lain tingkatnya adalah saya Bapak Ibu di acara ini Kreator ini adalah masih saya sendirian karena memang saya belajar dulu. Mungkin ke depan bukan saya lagi yang mengajar setelah ini sudah jalan, Insyaallah kita akan lawan rutin. Tapi mungkin saya tidak mengajar lagi bisa jadi kreator lain. Cuma di awal ini harus saya sendiri karena memang baru saya yang belajar. Programnya seperti apa Pak? Programnya sembilan minggu dari tanggal dua puluh ada tiga hari lagi atau tiga hari lagi? Selasa jam sembilan belas tiga puluh kita mulai. Sampai dua bulan Sampai tanggal 20 Desember 20 Oktober sampai 20 Desember Isinya Bapak 9 kali Mentoring Webinar Jadi acara seperti ini satu jam setengah 2 jam Atau 1 jam sampai 2 jam Seminggu sekali 9 kali Selama sembilan minggu Terus di antara Webinar ini ada 9 minggu Kita mentoring lewat BIA Group Kalian anda bertanya apapun di grup akan nah, bahas dan diakhiri dengan training, training ya, dalam muka, gitu ya. Tapi di dalam mukanya tidak wajib, itu optional uh, pilihan saja. Sehari terus dua hari kita lihat trainingnya ini. Dan bisudah, bisudah berarti ada ya, program sertifikasi. Karena ada dua macam, pak. Anda mau yang mau sertifikasi, yang mau belajar serius, memecahkan semua latihannya. Maka terakhir kalau Anda lulus, kita kasih sertifikat, certified happy parenting petisone. Lalu ada orang lain yang mungkin ingin belajar saja, tapi nggak ingin sampai service praktek macam-macam itu, apalagi ada wisudah, tidak perlu, mereka tidak masalah juga Anda bisa belajar juga, tanpa harus mengejar tugas-tugasnya, tanpa harus ikut wisudah Tentu saja untuk anda seperti ini, kita nggak berikan sertifikasi Tapi anda dapat menggunakan, sama Latihan-latihan jangan dikasihkan kepada anda kalau anda mengerjakan Gitu ya kalau misalnya itu live seperti ini, Anda dapat rekamannya. Ribet dengan video ini, kita ada juga versi yang paling hemat itu cuman pakai audio, dari rekaman audio. Oke. Okay. Terus berikutnya apa saja, Pak? Selama 9 minggu, 9 kali webinar. Yang, yang pertama, kita akan bahas tentang bagaimana membuat orang tuanya Anda dulu bahagia sebelum membahagiakan Anda. Nah ini penting Bapak Ibu, karena banyak orang tua itu mengorbankan dirinya demi kebahagiaan anak Sangat besar Yang saya ini siapa? Nah, ini ini guru pertama yang saya dapat dari seorang e direktur, mantan direktur eksekutif dari University of California, Berdiri Good Science Center Jadi pusat penelitian tentang apa kebaikan hati Dan dia di IMDBC parenting Nulis buku juga Rising Happiness Bagaimana membesarkan anak yang bahagia? Saya ikutin beliau di Amerika waktu itu Dan beliau bilang di sesi pertama tentunya Beliau bilang bahwa If you want your children to be happy You go first Kalau Anda ingin anak Anda bahagia Ada dulu yang harus bahagia Sebagai orang tua Karena nggak bisa, nggak bisa nonton anak Anda bahagia Dengan korban kebahagiaan Anda Anak Anda pasti kebahagia karena aura anda masih keluar ke ya. Hati-hati loh, ini bagi orang tua, tidak justru di sini Bisa harus bercerai dengan suami Kemudian mungkin Apalah selalu mendahurkan memasatukan anak-anak Saya menerja anak pabur, kemudian anak saya ini bahagia ya. Saya jamin. anak anda di hati kecil yang paling dalam Dia menderita, karena lihat orang tuanya menderita Walaupun di depan anda seperti yang dia bahagia Jadi, tidak benar loh, ini tidak benar ini seperti anda kalau naik pesawat itu baru harus selalu bilang, Pak. Kalau nanti oksigennya tipis Akan keluar masker Kalau anda bawa bali, bawa anak, itu masker Jangan dipasang ke anak anda dulu Anda pasang ke anda dulu Kenapa? Karena kalau ini anda pasang ke anak anda Anda pingsan, anda nggak bisa nolong dia Tapi kalau anda pasang ke anda dulu Dia pingsan, anda masih bisa nolong anak anda Jadi ya bapak ibu Sesi pertama sangat penting karena banyak orang tua salah kaprah mengorbankan dirinya demi kebahagiaan anak. Salah kaprah, nggak bisa. Anda sebahagia dulu sebelum buat anak-anak bahagia. Jelas ya, itu yang sesi pertama. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana membantu anak kita sukses di sekolah maupun di pergaulan dengan teman-temannya maupun dalam kehidupan sangat umum. Itu apa yang perlu kita lakukan. Di antaranya hindari penyakit perfeksionisme. Ini juga sekarang pada orang tua Menurut, menuntut anaknya supaya tidak ada kekurangan. Perfeksionis. Padahal perfeksionisme is the number one enemy of happiness. Jadi perfeksionisme adalah musuh utama kebahagiaan. Saya kasih hari siapa ini? Satu guru saya ini namanya Profesor shahar Ini sekarang ada di uh, Columbia di New York dulu beliau ngajar di Harvard University itu sebagai dosen paling populer di Harvard. Yang ngajar psikologi kebahagiaan, The psychology of happiness sama psychology of leadership. Ini kalau ngajar buat profesor Tolkien saat ini 1400 400 mahasiswa. Jadi nggak bisa di kelas di gedung kuliah, harus di sebuah hall besar, sebuah aula besar. Nah, saya itu eh, sertifikasi beliau waktu itu di Melbourne, Australia. Di Gilong, di Amershol, itu sebuah sekolah boarding, luasnya 200 hektar, tempat sekolahnya Pameran Charles. Itu salah satu sekolah terpopuler untuk positive education. Saya dari sama istri saya pergi sana 5 hari, saya ke program sertifikasi dia. Programnya 9 bulan, jadi 5 hari itu hanya, hanya permulaan saja. Ini program sertifikasi ini yang mengajar tentang konsiunisme. Jadi menghilangkan, menghindari penyakit profesionis. Terus kajari anak supaya gigi, batang merah. Hit ini salah satu satu satunya ciri yang paling penting untuk membuat anak sukses sih. di sekolah. Bukan cerdas, bukan macam-macam yang lain, tapi harus hit atau batang Nah, Ini terus bagaimana dua hal paling penting untuk dikatakan pada anak. Ini orang katakan bu, rusak anak. Jadi ada dua kata, dua kalimat yang itu anda sampaikan ke anak anda Itu anda akan mempunyai anak yang luar biasa hebat Tapi kalau dua itu keliru anda menyampaikannya Anak hebat, jadi hilang potensinya Kemarin saya juga menolong dengan Bu Elielis Man Kulia sudah punya pengalaman sangat panjang di bidang parenting ini Dah puluhan tahun, sekarang beliau uh, pensiun kesemunya karena agak apa, sakit gitu beliau bilang dan dari pengalaman beliau dengan duluan itu orang tua ini di Facebooknya beliau tuh 400 ratus ribu angkanya kalau saya nggak salah empat ribu, ribu pak jadi ini seorang pakar parenting ya sudah sangat apa, ya sudah sangat senior sangat. beliau bilang setelah saya pelajari macam-macam mas faiz ujung-ujungnya ada temukan kesalahan terbesar orang tua itu adalah kesalahan dalam kata-kata jawab lain kalau niatnya baik semua, enggak ada orang tua punya niat jelek pada anaknya cuman gara-gara nggak punya ilmu nata-katanya ini salah dan berawal dari cara ngomong yang salah pada anak ini anak hebat jadi nyusok tapi kalau kata-katanya -kata bener anak biasa jadi hebat nah ini kita belajar ya, apa dua hal yang paling penting itu dikatakan anak-anaknya supaya dia jadi hebat ketiga menurut ketiga kita akan ngomong tentang masalah lima kebiasaan keluarga bahagia. nah ini penting sekali ya e, karena kesuksesan itu selalu berupa kebiasaan dan berupa perbuatan sekali dua kali saya nggak pernah lihat ada orang berhasil itu hanya karena satu dua tindakan hampir selalu pada sebuah kebiasaan yang dia tanam bertahun-tahun. Nah, apa lima kebiasaan paling penting untuk dibangun di keluarga Anda? Ladia nah, pernyataan yang pertama olahraga, exercise, yang kedua tidur yang bener yang ketiga makan malam bersama di keluarga, yang keempat melatih anak supaya suka bersyukur, selalu melihat sesi positif, yang kelima melatih anak-anak, ketika mengalami musibah sekalipun dia bisa selalu ingat kenangan indah jadi lima itu kebiasaan musibah Pada Mudah ini betul betulnya kita baca insya Allah, di minggu yang ketiga dan tidak dipacari apa itu, tapi anda praktekkan anda praktekkan terutama yang sertifikasi, di setiap minggu ini ada empat hal yang anda praktekan, masing-masing satu jam kalau anda mau sertifikasi, anda harus praktek ini yaitu seminggu 4 jam Ini eh, salah satu kebiasaan itu saya baca di mana? Di Brigham Young University di Proton yang lalu di Provo Amerika Kalau anda tahu, kalau anda orang yang suka masalah keluarga Ini Bu Elie Riesman juga Bu Elie pun juga kesini Jadi beliau belajar tentang bagaimana apa namanya kecacauan penuh itu bisa membuat otak anak itu meng Menurut empat koma empat persen turun itu bulan totalnya. Untuk beliau, pertama belajar dari seorang profesor ahli neurologi di juta, di kota yang sama. Selain itu, provinsi yang sama dengan jarakan ini di juta. Di provinsi ini, alat pusat, penelitian, masalah keluarga, perkawinan, dan pendidikan anak terbesar di dunia. Namanya Brigham di Burfu. saya di sana seminggu waktu itu untuk belajar ada seribu macam seminar, workshop dalam seminggu itu sampai saya terluminya duning, sangat banyaknya. Yang keempat, yang keempat kita akan belajar bagaimana kalau anda single parent, bagaimana single parent bagaimana supaya anak-anak tetap baik karena single parent ini resepnya lebih tinggi dibanding eh, Orang tua yang punya dua anak-anak ini -anak dua orang tua, ada itu skill khusus. Kita akan bahas tentang happy single parenting dan e, detail-detailnya, termasuk bagaimana membantu Anda melakukan kesembuhan dan dari penting. Bagaimana membantu anak mengubah perilakunya. Tiga pantangan: ke anak memberi suap, memberi hadiah, mengancam, ini tidak perlu dilakukan. Ini kenapa kok begitu, Bagaimana alternatifnya? Jadi kita bahas sedikit Minggu yang keempat Ini materi saya ambil dari Australia uh, Rising Children dan Australia Single Parent and Positive Single Parenting Sebagian saya ambil dari sini nah, Yang kelima, ini dari uh, guru saya profesor John Goodman Saya berhasil langsung ke beliau Dan saya sebutkan punya alat pelaturi Cinta itu, apapun Beliau punya program yang namanya Emotion Coach. Bagaimana kita orang tua menjadi coach bagi anak-anak karena kita bisa menjadi anak-anak e, Membimbing anak-anak kita dalam mengendalikan emosinya itu program dari Profesor John Goodman ya Maksudnya juga bagaimana membantu anak-anak yang challenging yang, yang cukup menantang ya, yang yang bandel begitu ya terus apa kebiasaan tertentu yang tidak boleh dilakukan yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan ini kita bahas di yang kelima itu pentingnya membuat anak-anak e, mengenali dan mengendalikan emosinya. Ini programnya. Jadi bisa di Florida, bahasa tidak berjalan langsung, terus juga ada emosi Kucing, ini. saya punya programnya ini. Ada e, disambut saya ini. Sumbernya itu ya. Yang keenam, kita perlu membantu anak-anak menjadi optimis. Nah, ini obat untuk depresi dan kecemasan adalah menginstal DNA optimisme di otak anak kita. Siapa yang mengajari? Nah, ini mantan presiden Asosiasi Sikol Amerika, Bapak pendiri Positive Psychology. Profesor Martin Seligman. Saya ketemu beliau, itu sama beliau waktu di Australia kemarin. Jadi Optimistic Child adalah proven program, program yang terbukti untuk safeguard children. Jadi untuk menjaga anak Anda melawan depresi kemasan dan membangun lifelong resilience membangun sifat uh, si tahan banting ini Profesor Martin Stikmen spesialisasi di bidang Optimuson bahkan ada alat ukurnya dari pen Prevention Program U-Pain Prevention Program kemudian juga meningkatkan social skills pada anak-anak kalau -anak. oh, tadi dikatakan Profesor Jonathan bilang satu dari tiga hal yang paling penting diajak pada anak-anak adalah social skill. Nah, how to-nya, caranya dibiasakan oleh Profesor Martin Seligman. Nanti kita belajarin, insya Allah, di minggu yang ke-6. Minggu yang kelima kita belajar Love Language for Parenting. Five Love Language. Jadi, lima bahasa cinta untuk parenting. Ini, ini sudah sering saya ajarkan, Bapak Ibu. Tapi yang bukan untuk parenting, yang untuk umumnya. Tapi itu manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Di sini kita akan belajar khusus yang untuk parenting, Training anak maupun parenting remaja Itu kita bahas di minggu yang ke-7 Minggu yang ke-8 Nah, minggu ke-8 kita masalah agama Jadi supaya imbang Kalau Anda sering ikut program saya Anda tahu bahwa pendekatan saya selalu tiga Yang pertama, yang saya ajarkan Insya Allah, habis selalu dia ilmiah. Ada alasan-alasan imnya Saya belajar langsung dari pakar-pakarnya saya habis ulang miliaran rupiah untuk belajar ilmu macam-macam ini, apa itu. Ada ilmiah. Yang kedua, harus ilahiyah. Saya nggak mau, walaupun ilmiah itu yang hati. Saya mau, mau ilmiah itu juga ilahiyah. Ya. Harus ada pengayaan unsur agama. Harus selaras dan menguatkan agama juga. Yang terakhir, aplikatif dan efektif. Artinya apa? Enggak, saya nggak mau teori yang mulut-mulut. Walaupun ketika saya belajar apa itu. Pada hal yang saya bilang, akan bosen. Kenapa ya? Karena yang ilmiah biasanya itu membosankan, Anda baca jurnal, baca materi-materi yang berat-berat, tapi yang begitu itu biarkan saya share belajar. Begitu sampai pada Anda, saya udah punya itu, udah saya olah menjadi sangat sederhana, aplikatif bisa Anda dan bertambah besar. Jadi tujuan saya di sini, apa ibu, Saya ini mungkin menjadi apa ya, semacam orang yang merangkumkan buat Anda lupa saya baca nggak baca sendiri ke Profesor John Cooper ya bisa silakan Anda bisa ke Florida karena bisa hampir puluhan juta hanya untuk pesawat terbangnya nah cuman kalau Anda baca di sini Anda tinggal klik dapat sarinya dapat ringkas saja samarinya jadi Anda nggak perlu nggak perlu itu jadi biarkan yang susah saya saja Anda nggak perlu ikut ikut susah itu lah nah yang ke-8 ini, kita akan baca dari Imam Ghazali. Kalau diketahui, dikali-kali berjadul Islam, jadi eh, seorang ulama besar di bidang Tasawuf, di bidang yang, yang mendamai kata fikih sama Tasawuf, beliau bikin satu, eh, apa, satu, satu resep gitu lah ya, yang dipatihkan untuk anaknya pada anakku, itu. ini ngomong-ngomong Bapak Ibu Saya baca buku ini ketika saya SMP Tapi saya sampaikan, tipis bukunya Dari terjemahan dari bukunya Bula Aihal Palat Pastinya itu. Ini saya baca ketika saya SMP Kelas 2 atau kelas 3, Lalu saya baru saya balik Kemudian saya sampaikan buku parenting saya pertama Itu saya baca ketika saya masih SMP <tik> Jadi Jakarta sama saya Pak, boleh nggak Pak saya ikut ini saya sindol Pak saya ini masih mahasiswa, saya masih smp buat belajar tentang bahasa Jadi tidak ada karena terlambat, tidak juga karena terlalu dini untuk belajar. Nah ini istimewa, baik -baik. buku tipis tadi itu ternyata adalah buku rangkuman dari buku-buku besar ini ceritanya ada mulai senior beliau yang sudah baca buku-buku babon, buku-buku besar beliau diantaranya Iya Al ini yang dibaca di hampir semua pesantren di Indonesia. Kimia itu di Alchemy of Happiness ini buku beliau juga ada, Hilo, ini, yang berat. Jawa ilu Quran ini Al-Qur'an yang Abu Zalim, Al-Qur'an ada Pak In, hari ini juga punya yang terakhir ini Minhajul Ahad Ila ini ilaj al ini yaitu Muhammad Nuh di Bogor majalah ini. Ini buku laut kelas tinggi. Nah setelah boleh raja buku banyak kitab ini, lalu boleh ini tanya guru saya udah belajar semua kitab anda, tapi boleh nggak saya dikasih apa pesan pesan anda yang ringkas saja yang gampang yang kalau saya pakai kan cukup untuk bekal saya dunia akhirat. Jadi gampangnya ini boleh nggak beranggungkan saja semua kitab-kitab itu kasih saya yang gampang saja yang dulu saya prioritaskan yang lainnya cukup saya abaikan dulu saya fokus ini saja dan cukup untuk ke dunia akhir. Lalu, lalu yang lain tulis surat bapak itu? Ditulislah surat di pembukaan ada bilang-bilang ayub bahaya anakku yang tercinta. Jadi anaknya maksudnya muridnya beliau bahaya anaknya yang tercinta. Makanya surat surat tadi itu dijuduli ayub halalat dijadikan buku. Nabi-bunda itu. Nah, Yang saya sampaikan ini, yang kasih terjemahannya, yang, yang itu memang diijasakan oleh muridnya Imam Rosari yang ke-17. Eh, muridnya, muridnya, muridnya, muridnya, muridnya, muridnya sampai ke-17 kena ke beliau. Ini seorang pelamat di Gedal, di, Kedah, di eh, Malaysia. Ya. Nah, saya ambil dari nabi-bunda dari beliau. Dan nanti ada sekitar 23 nasehat. Yang satu itu doa, tapi yang 22 itu masih kayak, nanti kita bahas di buku yang ke-5 Bagus-bagus, itu ke, bagus, bagus. Sorry, ke Saya di buku itu simpulkan Ni'mal Ni'mul ilahi ala ala ala anam Wa ajar luhunna najabatul allah. Sungguh banyak karunia Tuhan untuk manusia, tapi tiada karunia lebih kalunia punya anak yang sukses dunia akhirnya betul, tak beliau begitu di yang ke belakang yang akan belajar lebih dalam ini apa ya, saya baru minta baca bukunya dan bagus banget sampai saya begitu menerang buat anda karena nasibnya 23 saya harus sampai dapat satu ya, minggu jadi agak, agak apa, rapat begitu ya tapi mudah-mudahan nah, anda bisa terima hati, di minggu ke-8 Minggu yang kesembilan kita e, bahas tentang masalah kalau anda punya bayi biasanya perkabian anda akan akan ya akan goncang begitu karena karena fokusnya ke bayi mulai sering tidur malam merawat bayi yang sudah itu bagaimana tetap bahagia walaupun baru ada bayi lalu bagaimana walaupun ada remaja remaja permasalahan tetap bahagia ketika anda tidak remaja dan bagaimana kalau anda sudah kakek nenek anda bisa menjadi kakek nenek yang bahagia dan membahagiakan anak-anak Anda dan cucu-cucu Anda Ini disebut dengan grandparenting Lalu terakhir kita bahas step berikutnya apa Setelah Anda lulus ini, apalagi step berikutnya Jadi kita bahas di minggu yang ke-9 Ini buku, buku bauturnya atau buku textbooknya tentang Family Life Education tentang e, bagaimana mendidik keluarga, di mana parenting adalah satu di antara sepuluh topik yang diajarkan dalam family life education. di luar negeri sudah ada kurikulum yang saya katakan, orang saya, saya Inggris sampai berkuliah dua waktu itu, ini sudah e, ada Certified family life educator, tapi kualifikasinya sangat susah karena anda harus di bidang keluarga atau psikologi, kemudian ambil sertifikasinya itu sepuluh bidang satu bidangnya satu semester, Ada sepuluh semester minimal, harus harus punya certificate SCFLA, certificate Millenial Indicator, parenting cuma satu di ya, antara sepuluh hal yang anda dapat cari selama sepuluh semester itu. Nah kalau di saya kan kita bikin lebih mudah ya parenting ini, kita bikin yang cukup dua dua bulan saja Kalau saya satu semester dikalikan sepuluh, ini dua bulan aja udah mencakup hampir semua. Kalau di sana disebut dengan sertifikat semila rehabilitator, di sini anda tidak kasih sertifikat happy ending reksinya. So makanya apa buat anda, Baik Bu, ada sembilan keuntungan buat anda kalau anda mau menjadi sertifikat rehabilitasi seni. Yang pertama tentu saja supaya anda bahagia sebagai orang tua, karena banyak orang tua stres tapi anak-anaknya. Nah, jadi ini agak boleh jadi anda harus bahagia, harus. Lalu, orang tua yang bahagia. Lalu yang kedua, kalau Anda sudah bahagia, Anda bisa membahagiakan anak-anak Anda. Dan tidak hanya anaknya bahagia, tapi juga ada hebat sesuai bagiannya masing-masing. Yang ketiga, Anda bisa bantu orang tua yang lain supaya bisa bahagia juga bersama anak-anaknya. Kalau Anda belajar, Anda bisa keluarkan ini ke tetangga, ke anak yang berdewasa, saudara, orang-orang sekitar Anda. Bagaimana bisa menyebar sekitar anda. Lalu anak-anak belajar curriculum parenting yang komprehensif Jadi tidak separuh-separuh Ada banyak seminar-seminar menjadi parenting itu separuh-separuh Puzzle kecil-kecil Nah ini akan saya harapnya menjadi sebuah gambar yang utuh Supaya tidak separuh-separuh Little bit learning is dangerous Baca setengah-setengah bisa berbahaya Dan kita materinya tidak diperlukan secara ilmiah Jadi kepentingan saya bukan saya mengadakan Cuma pengalaman saya, Dan nah, ini benar-benar cara ilmiah bisa dipertahankan kita baca dari orang-orang memang sudah meneliti puluhan tahun dan sekaligus selaras diperkayakan nilai-nilai agama ilmiah, ilahiyah, aplikatif efektif yang kelima, hemat waktu dan pikiran Bapak Ibu kenapa Anda baca sendiri, Anda tahu sendiri saya belajar sejak saya belajar SMP Kapolitas Psikologi, saya ada Psikologi Perkembangan Family Science and Human Development, saya baca juga itu ada psikologi anaknya satu semester Psikologi remaja satu semester Psikologi dewasa satu semester Tiga semester Plus psikologi perkembangan satu, dua Lima semester Psikologi kepribadian satu, dua Total tujuh semester Yang berkaitan dengan ini aja Dan kalau Bila teknologi sendiri Susah, waktunya banyak Tenaganya berat, dan biayanya mahal Saya habis miliaran Untuk belajar macam-macam ini Daripada, daripada Anda repot kayak begitu, mahal itu, nah ini saya berikan Ringkasannya yang sudah dipraktekan dan berdampak positif Anda dengan, dengan nantai sangat hemat, jauh hemat Daripada Anda langsung belajar ke sumber pilihannya Yang keenam, nggak bingung lagi Tentang bagaimana kasih anak-anak dan bagaimana harus Membuat mereka bertumbuh secara optimal, kenapa? Karena Anda sekarang nggak punya ilmunya yang mumpuni, yang, yang mencukupi lah untuk membuat anda jadi optimal dalam mendeteksi anak-anak. Yang ketujuh, teori dan praktek yang benar sekaligus bisa menikmati prosesnya. Jadi, eh, teorinya bisa kita bertahun-jawabkan, praktek-prakteknya juga bisa kita bertahun-jawabkan, karena kita belajar dari pakar-pakar, tapi kita juga dalam menjalannya itu gampang. Prosesnya itu bisa kita nikmati sebagai orang tua. Dan anak-anak Anda pun juga bisa menikmatinya Ketika Anda menyampaikan ini ke mereka Jadi gabungan antara ilmiah yang berat-berat itu Dengan aplikatif yang gampang dipaktifkan Nah bagaimana Pak? Dari berat yang rumit tapi ilmiah Jadi satu yang mudah dipaktifkan dan efektif Nah itulah yang saya kerjakan. I simplify the complexity. Saya serahkan sesuatu yang kompleks Menjadi mudah-mudahan praktek yang ke Anda mendapatkan wawasan keahlian yang memadai Untuk menjadi Certified Happy Parenting practitioner. Tapi saya sampaikan bro, kalau Anda ikut apresi Amerika Certified Family Life Educator minimal sepuluh semester Karena satu semester, satu bidang Parenting cuma satu bidang, satu semester sisanya Ada sebuah lain total sepuluh semester Sebelumnya, Anda harus punya S1 di bidang Psikologi dan atau Family Science in the Development Ripper, Rumi, nah di sini kita berikan anda yang lebih ringan, lebih mudah certified event Parenting di sini level satu, kalau kita ada level tiga atau nanti lalu yang tersebut terakhir anda memiliki mentor, ya saya mentornya lalu, yang telah bekerja saya SMP kemudian sekaligus sudah punya kelompok pendukung Jadi nanti, nanti kita ada grupnya by the way yang sudah daftar dan sudah Konfirm ikut sekitar 74 orang Kalau saya 70 72 lebih Jadi Anda akan bergabung dengan mereka Kita bagi dua kelompok Kelompok yang mau sertifikasi Dengan kelompok yang cuma sebagai pemirsa Kelompok yang ingin belajar Tapi tidak ingin bebebani dengan tugas-tugas Jadi boleh Anda mau Pilih yang mana boleh Bahkan ada kelompok yang paling basic itu Kelompok yang cuma ingin belajar Dia itu lewat audio saja Rekaman audio bukan lewat webinar live seperti ini supaya bisa dibentarkan habis jalan-jalan untuk naik mobil Anda tinggal pilih bebas Sertifikasi atau tanpa sertifikasi dengan live webinar kayak ini Sampai yang paling gampang nggak pakai sertifikasi, belajarnya lewat rekaman audio paling hemat Dan ini ada total dari 75 orang insya Allah Nanti Anda belajar bersama mereka dan Anda biasanya saling tukar pembukaan pikiran yang, eh, dengan mereka. Enggak hanya dengan saya, Bu, tapi dengan mereka juga. Penduk Anda punya kelompok pendukung bersama orang tua yang peduli pendidikan anak, yang berkualitas, dan itu ilmiah dan ilahnya. Terus, Pak, berapa biayanya? Bapak Ibu, sangat tidak mahal menurut saya ya, karena saya harus untuk lilit belajar ini cuman 3.850 untuk 9 minggu yang sertifikasi. Jadi versi paling premium, paling paling top. Untuk sertifikasi dan itu 9 kali pertemuan webinar, plus 9 minggu mentoring. 3.850. Tapi kalau ada daftar sebelum tanggal 20 Oktober jam 00 jadi yani sebelum alias jam 1 Oktober jam Uh, 2359 Anda cuman investasinya cuman Rp2.750.000 uh, Saya enggak tahu ini malu buat Anda apa tidak ya, Tapi menurut saya sangat worth it Sangat, ya, sangat terjangkau dibanding itu, Kalau Anda belajar langsung ke uh, Yang primernya gitu ya Sebelum Sebelum 19 Oktober Jam 2359 Kita diskon satu juta lebih Jadi tinggal dua juta tujuh lima puluh Ini versi yang paling premium Yang ambil sertifikasi Dan webinar live Kalau Anda nggak perlu sertifikasi Anda nggak perlu ikut kerjakan tugasnya nggak perlu ikut apa, Dapat sertifikasinya Tapi Anda ikut webinar seperti ini Selama sembilan kali Dan dapat mentoring juga selama sembilan minggu Dan Anda juga dapat tugas-tugasnya Anda cuma bebas Kalau boleh, gak juga boleh Itu cuma satu juta enam lima puluh diskon lagi 1 juta lebih. 1 juta 650 gak, yang tinggal ikut live webinar seperti ini 9 kali live mentoring 9 minggu ada juga handout ada juga tugas-tugasnya cuma bebas mau dikerjakan boleh nggak dikerjakan juga boleh tanpa jadi Nah, yang paling hemat Bapak Ibu kalau ada cuma cukup dengar audionya aja. Karena rekamannya itu ada ada yang live langsung ada yang direkam secara audio. Nah kalau anda cukup dapat rekaman audionya, tetap ada webinar untuk eh, ada mentoring whatsapp-nya tugas-tugasnya juga kita berikan pada anda kalau anda mau kerjakan sudah, hmm. usah apa-apa, cuma satu juta ratus lima puluh. Ini yang paling nyaman satu juta seratus lima puluh. Waktu dan durasinya, baik ibu mentoring kita kerjakan mulai di hari lagi dua puluh Oktober jam belas puluh malam nanti itu yang tidak yang pertama. Setelah itu selama 9 minggu, kita akan webinar di jam yang sama, di hari yang sama, seminggu sekali Dan nanti kalau Anda ingin pada ikut graduasi atau WISUDA, itu sekitar tanggal 19-20 Desember Tempatnya mengusul, biayanya mengusul Karena ini di luar, di luar sertifikasi ini, karena ini bonusnya eh, Apa yang Anda dapatkan, Bapak Ibu? Fasilitas lengkap, kalau Anda sertifikasi 50 jam itu ada dapat level full dollar, dapat dua ratus mentoring selama sembilan minggu. Supervisi latihan selama sembilan minggu, latihannya empat kali seminggu, sembilan ratus jam, 1 jam. total dari empat sembilan, empat jam dikalikan sembilan minggu tiga puluh enam jam latihannya. Ada sertifikasi itu latihan tiga puluh enam jam. Lalu ada audio recording, bisa Anda miliki selamanya, ada dapat rekaman audio juga dari materi kelas 9 minggu, lalu juga live webinar 9 kali selama 9 minggu satu 2 jam dan gak akses rekaman. Jadi kalaupun nggak bisa ikut live, ada rekamannya bisa di lagi selama masih berlangsung 9 minggu itu. Setelah itu ada acara lagi Dapat sertifikat e-sertifikat, sertifikat, sertifikat online, ya, soft copy nanti yang lulus, yang misalkan tugasnya dan naikkan support group, ada dapat support group teman-teman sesama alumni yang belajar hal yang sama ini ini yang sertifikasi cuma ada syaratnya, kalau ada sertifikasi, syaratnya itu? Anda harus ikut semua webinar itu entah live ataupun rekaman dan Anda juga harus mengerjakan latihan latihannya e, satu minggu rata-rata ada 4 latihan, masing-masing satu -masing jam total 4 jam per minggu, kalikan 9 36 jam per minggu total 50 jam, total 50 jam belajar kalau ikut sertifikasi Kalau cuman mau ikut webinar aja Enggak mengecahkan tugasnya Anda enggak mengecahkan tugas-tugasnya Jauh lebih hebat ya. Nah kalau setelah sertifikasi Berarti yang lulus sertifikasi Kita undang untuk ikut acara eksklusif Apa itu? wisuda. sudah Dan ini boleh hadir boleh enggak Anda nggak hadir pun asal anda, anda, asal anda lulus kita kasih sertifikasi Tapi kalau anda, anda hadir nah ada tambahan bonus Apa bonusnya? Sertifikat eksklusif yang hard copy yang itu tidak dipilih, Anda tidak ada bercanda panjang sebagai fidensial uh, Anda. Mungkin okay. kita lebih yakin, Anda lebih sendiri, Anda buat, Anda taruh di untuk Anda boleh. Lalu foto eksklusif, tentu saja kita untuk foto bersama nanti. Terus ada live training, ada training yang sama saya, yang itu uh, beda dengan materi yang ada selama 9000 ini. Mungkin saya akan kasih training tentang... Uh, the Art and Science of Happy marriages, nah, Tentang perkawinan, tentang masalah parenting Tentang perkawinan yang saya bakal di profesor John Goldman di Florida, Amerika Dan ada lunch party, dan seterusnya nah, Ini nggak baik, -baik, baik harus ikuti Tapi anda ikut, ada biaya tambah ya. uh, Itu uh, graduation-nya Sertifikatnya akan seperti ini nanti sertifikat Happy Parenting Partitioner Level 1 di nama Anda, ada foto Anda juga Kalau Anda mau Dan terakhir, abang-abang, sebagai penutup Saya ingin sampaikan satu quote Yang saya ambil dari kajian saya Waktu saya kuliah psikologi Mata kuliah psikologi anak Buku dasar sekebal pantau begini Dan di awal buku itu Ada tulisan yang sampai sekarang Selalu saya ingat, apa itu In every child who is born There is a new hope for human dalam diri tiap anak yang baru lahir Ada harapan baru bagi umat manusia Siapa tahu dia akan jadi presiden Atau yang memperbaiki bangsa ini Siapa tahu dia akan jadi pustak, PIAI Atau ulama besar Yang akan memberikan cahaya penerang Umat ini Siapa tahu dia jadi ilmuwan besar Jadi pemimpin Jadi seniman besar Siapa tahu mereka ini adalah anak jadi hati-hati dalam berlawanan mereka, jangan sampai potensinya jadi rusak karena Anda tidak tahu ilmunya bagaimana cara membidik mereka. Terakhir, Mbak Ibu ini saya sharekan, kalau Anda tertarik, mau daftar, silahkan. Itu ada jauh tunggu, Pak dan nomor WA-nya, atau affiliate kami yang terdekat, Pak dan saya akan kata-kata dari Imam Syafi'i, beliau bilang jika kamu tak sanggup menahan belahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Kalau ayah saya bilang, untuk urusan ilmu tidak ada kata jauh, tidak ada kata susah, tidak ada kata mahal. Asal ilmu ilmunya bermanfaat, insya Allah semua pengorbananmu akan berlipat-lipat janda minta pengorbanan uang, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, semua akan dibalas berlipat-lipat sama Allah. Dan sudah terakhir saya, saya kutipkan dari uh, Presiden dari Harvard University, uh, Derek Walk, beliau bilang bahwa if you think education is expensive, try ignorance. Jika anda pikir bahwa pendidikan itu mahal, coba saja kebodohan pasti jauh lebih mahal dampaknya nanti. Baik, Bapak-Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat buat Anda sekalian, dan salam buat keluarga. Salam bahagia, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar kita yang pertama, Training Mentoring 9 Minggu, mulai tanggal 20 Oktober, 3 hari lagi, jam 19.30. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.